Apakah GBP GBPUSD akan melanjutkan pergerakan sebelumnya? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan GBP GBPUSD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan,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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.38018 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.3833. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212